Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat bebas covid. Alhamdulillahi rabbil alamin Wahabi astani waalaikumsul dunia watin Wassalam wa Waala alihi wa ajma'in Amal batu Yang saya hormati Kepala sekolah SMK NU Manifutus Neo Bapak Dr. Andres Haji Nadib, yang saya hormati bulan Pembina OSIS Dr. Andes Haji Surahmat Alhamdulillah Pagi hari ini kita masih diberi kesehatan Sempurna oleh Allah Bulan ini September besok Kita akan melakukan Pesta Demokrasi Kecil Lingkup Sekolah Yaitu Pemilihan Ketua OSIS Baru Tahun kemarin kita sudah mengadakan pemilihan setiap tahunnya Untuk saat ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya Yaitu menggunakan sistem online full Pemilih berada di rumah Tapi untuk sistem kita berada di sekolah Yaitu untuk memilih salah satu siswa terbaik di kecerahan organisasi siswa intra sekolah. Saya harap dengan sepenuhnya kepada para wali kelas terutama kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 untuk ikut andil bagian dari program kesiswaan kami pemilihan OSIS 2000 20, 2021 tahun ini untuk visi misi siswa akan kita share sebelum tanggal 10 September diharapkan kepada Bapak Ibu Wali Kelas bisa memberikan informasi visi misi siswa kami calon ketua OSIS baru Sebelum tanggal 10 September Ingat Protokol kesehatan Baik di rumah Di sekolah Tetap dijalankan dengan baik Karena sehat Mahal harganya Cuci tangan Pakai masker Jaga jarak Salam sehat bebas COVID Dari kami cukup Wabila Tifik War Idaya,